namo budoyo rahayu sagung dumadi Kali ingrat betul nir sambikol, jumpa lagi bersama kami seperti yang berkulit putih di channel The SPB TV sebelum lanjut jangan lupa untuk dari tutur nular yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan burung berkutut Mistik Jawa sejatinya merupakan manifestasi dari agama orang-orang Jawa Agama Jawa sendiri tak lain adalah akumulasi praktek religi masyarakat Jawa Agama Jawa memiliki tiga variasi Abangan, Santri, dan Priyayi Terlepas dari benar tidaknya tipologi ini Jelas bahwa masyarakat Jawa memiliki sikap dan perilaku keagamaan yang beragam dan unik. Dalam perilaku religi itu, sebagian orang meyakini ada pengaruh sinkretik dengan agama lain, seperti agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sebaliknya, ada yang meyakini secara puritan bahwa mistik kejawen adalah milik manusia Jawa yang telah ada sebelum ada pengaruh lain. Masing-masing asumsi ini memiliki alasan yang masuk akal. Suatu hal yang sangat menarik bila dicinjau dari sudut agama adalah pandangan yang bersifat sinkretik yang mempengaruhi watak dan kebudayaan Jawa hingga masanya ketika Islam datang watak sinkretik inilah yang mampu menjembatani antara ajaran-ajaran Islam dan Kejawen dari sinilah terbentuk jenis keislaman baru yang disebut Islam Kejawen dan di masa perkembangannya orang-orang Jawa mampu mensinergikan antara nilai-nilai Islam dan budaya Jawa Baik melalui pengalaman peribadatan maupun menulisnya dalam bentuk karya dalam kepustakaan Islam Jawa. Terlepas dari itu, sinkretisme bila ditinjau dari segi agama adalah suatu sikap atau pandangan yang tidak mempersoalkan benar salahnya suatu agama. Yakni suatu sikap yang tidak mempersoalkan murni atau tidak murninya suatu agama. Orang yang berpaham sinkretik, semua agama dipandang baik dan benar. Penganut paham sinkretik semua, suka memadukan unsur-unsur dari berbagai agama, yang pada dasarnya membentuk atau bahkan bertentangan. Meskipun berbeda, konstek sinkretik ini bila dilihat dari segi modernitas. Tampaknya memiliki kemiripan dengan ide pluralisme Atau pluralitas Dengan menganggap bahwa kebenaran ada banyak Masing-masing keyakinan dan agama Boleh jadi benar Tapi yang lebih penting dari itu Orang harus saling menghargai perbedaan Dan mulai merayakan keragaman Sementara itu mistik Kejawen yang juga dipamis sebagai agama Jawa bertujuan untuk mengatur manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia. Hubungan dengan manusia dikenal dengan nama Mamayu Hayuning Bawana sedangkan dengan Tuhan disebut Manunggaling Kawulo Gusti. Perkutut Jawa, Cucula striata adalah spesies burung dalam suku Columbidae dari genus Cucula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 Jadi burung perkutut yang baik adalah burung perkutut yang memiliki nasihat yang baik untuk pemilik burung perkutut Ilmu katurangan bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodam, jin dan sebagainya Misti kejawen yang dilandasi sikap dan perilaku mistis tetap tersentral kepada Tuhan Tuhan dianggap sebagai sumber anugerah. Sedangkan roh leluhur dan kekuatan sakti lainnya hanyalah wasilah saja Titik sentral dari Misti Kejawen Termanifestasi pada ritual-ritual selamatan Yang dioplos dengan adat istiadat Jawa Tradisi rakyat yang masih primitif dan Kuritan justru sering mewarnai keaslian hubungan mistik para pengantin mistik biasanya sangat mempercayai adanya selamatan sebagai tindakan visual mistik selamatan dipandang sebagai sebuah representasi harapan yang penuh pengorbanan sebagai ikhlas lahir batin sebagai agama mistik kejawen adalah perwujudan keluhuran budi manusia kepada Tuhan Agama dalam konteks Jawa juga dinamakan Ageming Aji. Artinya, bukan agama itu milik raja, melainkan agama Jawa adalah pedoman dan filosofi hidup. Aji berarti kesaktian yang kokoh, yang tak tergoyahkan, dan inilah yang dijadikan dasar petunjuk.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 kalau si Indo